yang katanya kampung upin ipin saya nggak tahu itu kampung upin ipinnya sebenarnya apa enggak karena saya tahu saya upin ipin itu uh, adalah sebuah film animasi ya buatan Malaysia saya nggak tahu itu benar kampungnya apa enggak <tik> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Endi di channel Endi Tekan Cuy, bagaimana kabar kurang semua saya harap semuanya dalam keadaan sehat Sehat pastinya cuy ya Oke kali ini saya tertarik ingin mereaksi perkampungan lagi cuy Perkampungan lagi ya Yang mana di sini saya nggak dapat requestan sama sekali Saya di sini ingin mengacak aja cuy Saya akan ketik aja perkampungan yang ada di Malaysia gitu ya Saya lihat video yang videonya paling banyak itu yang saya nonton gitu ya Kenapa saya tertarik dengan perkampungan cuy? Karena kondisi saya sekarang ada di kampung cuy Masih ada di kampung Dan saya menikmati kampung saya ini cuy Dan yang cukup sulit buat saya sebagai seorang konten kreator itu adalah Membuat konten cuy Saya tahu tahu mem membuat konten macam apa kalau di kampung cuy Siapa tahu korang ada idea, ada idea kita bisa buat konten apa Kalau di kampung cuy Saya mau buat vlog Tapi di kampung gitu ya Kebanyakan vlog itu kan ada di kota gitu cuy ya Kalau kita buat vlog Terus di kampung kan Kesannya gimana? Tapi kurang bisa komentar, cuy. Apakah saya harus membuat konten apa gitu ya? Posisi ada di kampung. Jadi saya tunggu idea dari korang bisa komentar di bawah. Saya harus atau saya cocok ke membuat konten macam mana gitu ya? kurang bisa komentar di bawah. Oke. Okay. Dan kali ini langsung aja, cuy ya. Saya ketik di sini perkampungan di Malaysia. Oke, okay, di sini saya acak aja, cuy ya. Saya cek aja nanti saya perlihatkan videonya di link deskripsi di bawah. Nanti saya cantumkan di bawah cuy. Kalau ingin melihat originalnya dan cium kita tengok videonya. <klihat> Oke di sini saya sudah dapat dua video cuy ya. Video pertama ini adalah suasana desa kampung di Malaysia cuy ya. Itu judul videonya. Nanti saya cantumkan di link deskripsi cuy ya. Dan video kedua itu, judulnya adalah "Serasa Jalan Keliling Kampung Rumah Upin Ipin di Keluang Johor, Jalan Desa di Malaysia." Cuy, oke, okay, di sini saya dapat dua video ini, cuy. Ya, saya tertarik dengan judulnya aja sih. Ini cuy, oke. Okay, dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi, cuy. Tiga, dua, satu, pung. Oke. Okay. Halo semuanya, assalamualaikum. Masih Waalaikumsalam. Saya Vino Channel. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Vino Channel. oke. Okay. Ini orang Jawa ya. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat akan melihat ya, ya melihat menyusuri salah satu kampung di Malaysia teman-teman. Hmm. Melihat atau menyusuri salah satu kampung di Malaysia. Dan kita lihat di sini, ini rindang sekali, dan ini masih kampung-kampung atau desa ya, kampung atau desa di tepatnya ini di Perak Malaysia ya, ini berada ya? dengan okay. Simpang Pule. Di ada salah satu kampung, saya kurang tahu namanya tapi yang jelas ini kampung di Malaysia. Tapi kalau di Kuala Lumpur itu kurang tahu ya saya ada kampung atau enggak. Tapi yang jelas ada lah, tapi ya enggak banyak soalnya di Kuala Lumpur kan Mas dibangun gedung-gedung dung dung tinggi. Sana kan ibu kota. Banyak motor juga di sini, tuh motor-motor ini cuy, motor-motor lama ya. Motor-motor klasik gitu. Dan ini ada penampakan teman saya. <laughs> maaf. motor-motor motor-motor macam nih banyak juga di sana ya. Hai Jadi ini adalah salah satu kampung di Perak, Malaysia, teman-teman, berdekatan dengan Singang Bule. Jadi, tujuan saya lewat sini adalah mau pergi ke pasar malam di Simpang Bule. Hmm. Jadi, sekalian menyusuri kampung ini. Di sini ada rumah papan juga. Rumah orang Malaysia zaman dahulu, rumah papan. Nah, di depan ini ada. Apa oh, Rumah orang Malaysia zaman dulu. Emang ada rumah Malaysia zaman dulu Bersih Malaysia itu gimana? Kayak gini, papan kayak gini nih. Nah itu ada ayam juga Ini betul-betul kampung Ini ya, jelas ayam nah, Di sebelah ini ada rumah papan Ini kayak rumah papan yang Seperti inilah teman-teman Suasana kampung di Malaysia Dan tepatnya adalah kampung di Perak, Malaysia ya teman-teman Berdekatan dengan Simpang Gule di sini ini ada pokok pisang atau pohon pisang dan ini, nah, ini asli sih juga, Sungai kecil ini asli banget sini ya, desa banget sini kampung banget ini sejuk. kita lihat dan ini ada apa ini ada moto ini moto tahun lama ini Hmm, ini motor-motor klasik Dan ada di sini cuy. Seperti inilah teman-teman suasana kampung di Malaysia atau tepatnya di Perak Malaysia berdekatan dengan Simbang Buli ya teman-teman. Simpang Buli, Simpang Buli. Suasana kampung di Malaysia. Oke okay, teman-teman. Lori ini klasik juga cuy. Hampir yang saya lihat tadi di sini kendaraan itu klasik semua gitu ya. di sini dulu video saya. Tunggu video saya berikutnya, oke? Okay? asli sih kampung banget sini. Asli ini. Nah, ada pohon kelapa. Ini yang saya pertanyakan cuy, ini jauh beda sekali dengan video yang pernah saya buat sebelumnya cuy. Nanti saya cantumkan aja di sini ya video yang saya buat sebelumnya. Di situ kampungnya itu nampak cantik gitu ya, jalannya nampak bagus dan memang seakan-akan kayak perumahan gitu ya. Kalau saya melihat seakan-akan perumahan gitu ya. Tapi teman-teman eh, mengatakan memang itu kampung. Wah Kampungnya cantik banget Ini lebih ke Lebih ke pelosok lagi Kayaknya cuy ya Kampung yang lebih terpencil lagi kayaknya cuy Nah kalau macam ini Ya persis di kampung saya cuy Sebiji di kampung saya cuy Yang saya tempati sekarang cuy Rumah t -t Tak berlalu berdekatan Tak ber berdekatan sangat Gitu ya Oke okay, aku udah selesai ini video pertama cuy ya Kita lanjut video kedua ini cuy Ini judulnya menarik ini cuy Serasa jalan keliling kampung rumah Upin Ipin Di Keluang Johor Jalan desa di Malaysia Beli S A B C O oh, Beli S A B C <laughs> Oke <Okay. laughs> Tanpa banyak cakap lagi Cium. 3 2 1 Oke. Okay. Nah, teman-teman, selamat sore. Nah, ini lagi. kualitas pengambilan gambarnya nah, keren nah, ini, cuy. Ya, stabil stabil kan. gitu ya. Tadi kan agak Kita sekarang jalan-jalan. Jalan jadi sakit pusing kepala, cuy. Openipin yang ada di Malaysia tepatnya kita. <laughs> Kenapa harus dikatakan dikatakan tempatnya upin ipin cuy emang mereka tahu upin ipin tuh asalnya dari Johor gitu ya <laughs> saya juga nggak mengerti cuy setahu saya upin ipin ya Malaysia memang uh, dari Malaysia gitu ya tapi ya kita nggak tahu daerah mana itu tempatnya di mana gitu ya berada di Keluang Johor Malaysia Keluang Sao Johor Kayak <tuk> rumah pinipin. Eh rumah pinipin, dan Tapi rumah cepet-cepet <tuk> Tapi rumah tapi rumah, -ipin rumah panggung kan, Hmm, rumah panggung. <tuk> tapi jalannya keren loh. Di sini kayak baru selesai di aspal gitu ya Kita jalan di kualitas pengambilan gambarnya keren ya menurut saya karena stabil nah, gitu ya. stabilizernya pakai sih ini uh rambutan. Oh, rambutan ya kita mau nyari abc minumannya opini yang katanya tempatnya di kawah semangka atau tembikai S A B C ini omong enak tapi gak tau jam sekarang ada nggak ya kita tonton rambutan ini bilang harmo indut rambutan ini oh kayak di sini lagi musim rambutannya lama ya kak nih ya Batam bentar musim rambutannya jadi jalan-jalan di kampung Upin ipin seperti ini oh, ini cantik banget sih Kalau perbandingan menurut saya cuy Video yang pertama dengan yang ini Ini lebih ke ini cuy ya Lebih pertengahan kampung gitu Bisa dikatakan pertengahan kampung Kalau yang awal tadi itu memang Kayak bagian sudut gitu ya Sudut kampung gitu ya Yang jauh dari jalan besar gitu ya Ini ada jalan-jalan lumayan besar juga cuy, dan aspalnya bagus ya. Woi, mobilnya. Ih, bisu. Mobil apa tadi itu? Hmm, nah, ini kelihatan ini kampung rapi ayo. banget ya. Eh, bagaimana? Oh, main. Jalan ini kan walaupun di desa desa Aspal, aspalnya hotmix le neng Jawa kan aspal biasa. Hotmix hmm. itu ya, nah. ya aspal seperti kita yang lewatin ini. Mana ABC? Oh, ada simpang di sini. Hmm? lori-lori ini, lori -lori ini mobil-mobilnya yang pajang itu berkelas kayaknya itu, cuy Dari lampunya, cuy kelapa sawit ya. Kelapa sawit itu. Saya sendiri ada di kampung cuy, tapi kalau saya melihat suasana macam nih, saya kayak apa? Senang, senang-senang banget gitu ya. Suka melihat hal seperti ini ketimbang uh, melihat kota gitu ya. Karena kalau saya melihat kota, seakan-akan di Pikiran saya, aduh panas Tapi gak tahu deh Ini nampak sejuk gitu ya Mana? Ada ABC? Tutup lagi cuti? Oh jadi tutup ABC nya tutup? Iya. Kita nah, bablas terus aja Ini mana? Es ABC macam mana sih? mau tutup dong? nah, tutup. ah. saya Honda itu. rumahnya antik rumah ya beda tiga beda kayak. Hmm, pak rumah panggungnya itu ya. Itu kan Agak beda ya. Terkayu. Oh, di bawahnya oh papan campurannya. bambu ya. Oh, pohon tebu. Wah, ini sih terasa banget sih. Nah, ya ini nom, terasa Ponggol banget sih kampungnya, ya, sih. Ini Terasa banget sih desanya Ponggol. ini, Pohon sih. Pohon tebu. Ada juga rumah yang bukan rumah papan nih kayak gini. Rumah papan. luas gitu ya rumah-rumah di sana tuh lebih luas gitu rumah, ya aduh, aduh. cantiknya nih. Sepulang Apa nih biasanya? lah. Oh, ya durian. Itu macam mana sih? MCD? Ini Apa ABC ini? Es batu. Es batu cendol. Hmm? Kalau ABC, es batu, es batu campur. Kalau ABC dia, es batu campur durian. Oh. Uh. Nah, di rumah mama. -rumah. <laughs> rumah papan. Es batu, es batu campur durian ya. <laughs> rumah-rumah papan wino jadi di sini aku pasti banyak, banyak rumah papan jadi gak wina kayak rumah tinggi kayak papan kayak tinggi. Nah, ui baru lihat itu yang tinggi cuy dari tadi ini saya ini. cari yang dua tingkat tiga nah, tingkat enggak tapi tak ada. Atap. serius ini kampungnya. Nah, ada. Kita udah muterin kampungnya Uminimin, mau nyari ABC ternyata tutup, enggak jadi ada. Nah. Demikian terima kasih. Habis. Saya hey, Demang Marsono Seatmoco dari Keluang Johor Malaysia mencari ABC tidak ada. Nah. Ya. Oh, kasih. Ya, saya dari Kluang, Johor, Alpukat. Ini alpukat. Udah ya. Oke okay, cuy itulah tadi dua video yang sudah kita layankan cuy ya Saya sini bukan uh, mau apa ya Mau mendapatkan view yang sangat banyak gitu ya Saya nggak mau berpikir ke view sekarang cuy Saya lebih ingin mengenal lebih dekat Suasana yang ada di Malaysia cuy Bukan di suasana di kotanya saja gitu ya Kita harus mengetahui suasana di desanya juga cuy Biar kita bisa tak lebih tahu gitu Bisa lebih tahu apa saja kesamaan Apa saja kesamaan Indonesia dan Malaysia Dan saya melihat video kedua video ini tadi cuy Di video pertama memang kesamaan Kesamaan desa atau kampung itu sama Sama banget cuy ya Suasana desa Dan saya melihat di video pertama itu uh, Memang kayak desa bagian pelosok gitu ya. Bagian dalam karena desa itu ada, atau kampung itu ada beberapa kategori, sih. Menurut saya, cuy, ada yang berdekatan dengan jalan besar atau jalan poros, gitu ya. Ada yang uh, berdekatan dengan jalan-jalan yang uh, diaspal, tapi uh, jalannya kecil, gitu ya. Dan tadi, video kedua itu seakan-akan nggak ada jalan aspalnya, gitu, cuy. Ya, memang bagian ujung, bagian pelosok. Saya harap kurang bisa mengerti saja, ya. Dan yang video kedua, yang katanya kampung Upin Ipin, saya gak tahu itu kampung Upin Ipin yang sebenarnya apa enggak, karena saya tau saya Upin Ipin itu uh, adalah sebuah film animasi, ya, buatan Malaysia. Saya gak tahu itu benar kampungnya apa enggak. Yang membuat saya tertarik dengan video yang kedua itu rumahnya, cuy, desain rumahnya itu. Menurut saya, beda gitu ya. Beda itu nampak jelas perbedaan rumah yang ada di Malaysia dengan yang ada di Indonesia. Kurang bisa sebagai orang Indonesia pasti mengerti lah, cuy. Kelihatan berbeda banget, berbeda banget rumahnya. Kalau di, uh, <tuh> di Indonesia, letaknya di kampung saya sendiri, cuy. Uh, lebih banyak rumah panggung. Rumah panggung yang pakai apa namanya tiang gitu ya, di atas di atas lantainya gitu ya, bukan di bawah. Di bawah itu bisa dipasangin lagi batu gitu ya, dipasang batu untuk tambah ruangan gitu ya. Dan tadi di sini saya kebanyakan melihat rumah yang apa ya, rumah istilahnya rumah apa sih namanya itu jiru bukan rumah panggung sih dia rumahnya uh, langsung aja gitu langsung dan terbuat dari papan gitu ya kayu ya menarik banget ya menarik dan itu cukup uh, ada perbedaan gitu ya perkampungan yang ada di Indonesia dan di Malaysia di video yang kedua juga ya. dan apalagi jalannya cuy jalannya di sini saya melihat jalannya sesuai dengan video yang pernah saya reakt, cuy. yang perkampungan yang saya bilang kayak perumahan. nah ini di video kedua ini macam tuh, macam tuh, cuy. karena ada simpangnya, ada tanda larangannya juga, cuy ya. tanda larangan dan memang tertata rapi, cuy. kayak Gila, kampungnya, kampungnya kayak banget. Coba kalian lihat nanti saya cantumkan di link deskripsi, cuy. orang lihat kembali yang kampung yang di juluki tadi tuh katanya kampung upin ipin, cuy bersih banget, jalannya bagus banget, Gila. rumahnya tertata rapi, pokoknya indah banget, cuy. Nah itu dia perbedaan kampung. Yang saya tempati dengan Perkampungan yang ada di video ini Itu adalah Di kampung saya banyak gunungnya cuy Di sekeliling Ini tuh gunung Gunung semua cuy Jadi itu perbedaannya Menurut saya perbedaan yang sangat-sangat e, Jauh Adalah gunung. Gunung, gunung Di kampung saya itu gunung Semua cuy Saya melangkah aja di depan ini Dua langkah dari sini tuh udah bukit Melangkah lagi ke depannya, udah gunung-gunung di depan rumah saya ini. Gunung cuy, gunung itu perbedaannya cuy, sangat-sangat mencolok. Oke, mungkin itu aja cuy. Sekali lagi, saya bertanya buat korang semua cuy, saya harus membuat konten apa kalau ada di kampung saya ini cuy. Korang bisa komentar di bawah Nanti saya lihat komentar korang Dan idea korang Saya harus membuat konten apa lagi gitu cuy ya. Karena Kalau kita mereaksi Begini terus Kita nggak bakalan maju gitu ya Saya memang mereaksi ini tuh Bukan semata-mata Untuk mencari pe apa namanya penghasilan saja cuy Tapi saya ingin belajar juga cuy Saya ingin belajar Lebih Lebih apa Lebih uh, Maju lagi ke depannya, cuy! Lebih berjaya lagi ke depannya, cuy! Apakah saya harus berbuat, membuat drama? Apakah saya harus membuat apa ya? Membuat vlog yang lebih mengangkat perkampungan gitu ya, karena saya sangat-sangat menyukai kampung, cuy! Oke, dan saya tunggu komentar korang semua di bawah, cuy! Ya, kasih idea ke orang tentang konten apa yang cocok untuk di kampung. Oke okay, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri dulu Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy thank you next Thank you next dan thank you next Bye